Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wadin Wassalatu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sabi'a jama'in Amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Yang telah kita nanti-nantikan syafatnya besok di diomel, kiamah. Allahumma amin. Bapak, ibu, guru, dan teman-teman semua, kita semua tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim yang sudah balik atau mampu melakukannya. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami? Makna dan nikmat di ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 183). Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa puasa Ramadan diwajibkan kepada kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selain itu puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk bersabar dan mengendalikan hawa nafsu sehingga kita bisa lebih memahami makna pengorbanan dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa puasa Ramadan Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus tetapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki nilai pahala yang besar dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan harapan agar kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan ketakutan.